Selamat ulang tahun buat PT Induro Internasional yang ke-48. Semoga PT Induro semakin jaya. Selamat ulang tahun PT Induro Internasional ke-48.